kali-kali akar sadar terhadap tugas ideologis kita jika tidak siap silakan kalian pergi keluar dari PDI perjuangan hmm, ya sahabat kepentingannya adalah mengembalikan legasi Soekarno kan ya, karena nanti 2024 orang nggak inget lagi itu PDIP apa COVID isunya kemana-mana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 tidak jalankan perjuangan ini awalnya kan pdip mau mau menjebak hmm. uh, ya sebut aja politik islam hmm. uh, dalam hal ini proponennya pks kalau nggak hmm. ikut dengan pembahasan atau kasih sinyal menolak hmm. ru haluan ideologi pancasila itu artinya pro kilafah itu. Hmm. ya sekarang berbalik kan hmm. yang setuju dengan ru itu itu pro pki yang kena duluan Gawat, Gawat. PDIP. Jadi skornya 1-0 buat PKS gitu kan okay. Mungkin PKS lebih lebih cerdas Untuk membaca Ya nggak mungkin dalam suasana uh, Menyebutkan Pancasila Terus kalau PKS nolak pada waktu itu Udah pasti PKS yang kena kan mm -hmm. Tapi juga PDIP tidak peka Dengan perkembangan keadaan Terutama uh, ketegangan uh, Karena limpahan tenaga kerja Cina Karena ketegangan di Cina Selatan. Jadi dia masih berpikir bahwa dia seolah-olah ini politik itu vakum dengan variabel-variabel eksternal. Dia tetap ngotot supaya itu dijelankan, Padahal momentumnya udah hilang. Itu yang dibaca oleh partai-partai yang dianggap oleh PDIP sebagai buang badan. Saya kira mereka nggak buang badan. Mereka justru bikin analisa yang betul-betul telat. enggak mereka merasa ya kalau ikut sama-sama berarti jeblok sama-sama dong biarin aja yang kejeblos gorong-gorong tuh banteng doang goyang yang Oh, maunya <laughs> tetap diteror tohar ya, ya ya ya ya ya terkait dengan uh, undak, rancangan undang rancangan undang-undang haluan ideologi pancasila pks kemarin saat penetapan ruu ini menjadi uh, inisiatif dpr pks menolak rancangan undang-undang ini kenapa ini bukan karena pks tidak setuju dengan Pancasila. Salah besar kalau ada yang mempersepsi begitu. PKS sejak awal, welcome. Sangat menerima dan kita betul-betul antusias ketika ada satu fraksi menggulirkan rancangan undang-undang ini. Karena PKS pun ingin menguatkan posisi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Tetapi begitu kita pelajari, dan kita bahas rancangan undang-undang ini ternyata undang-undang ini tidak mau memasukkan tab MPRS nomor 25 tahun 66 yaitu berupa pelarangan ajaran komunisme, marxisme, leninisme dan juga pembubaran PKI. PKS menjadi bertanya, kalau tujuan HIP ini adalah untuk menguatkan Pancasila, kenapa tetap MPRS yang jelas itu menguatkan posisi Pancasila, kok tidak dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang ini. Ya karena waktu itu dia nggak hitung bahwa soal ideologi itu, itu tersimpan di dalam benak orang tentang trauma. Ya kalau soal Covid segala macam ya sogo-menyago selesai. Hmm. Tapi ini kan soal yang berbekas di dalam uh, sejarah kita dan ditulis dengan tinta yang masih basah sampai sekarang, tinta yang menulis soal... Uh, PKI 65 itu belum kering tintanya itu diupayakan oleh Lemhanas pada waktu itu dan tidak selesai hanya diselesaikan di headline tetapi di dalam batang beritanya tetap dia muncul sebagai isu nah PDIP justru harus jangan bilang PKS yang buang badan, Presiden Jokowi yang buang badan kan Hmm. Presiden Jokowi yang akhirnya mengambil kesimpulan supaya oke okay, kirim surat supaya dibatalkan dulu. Hmm. Jadi sebetulnya itu yang terjadi. Sebagai pemimpin koalisi, ya Presiden Joko yang seharusnya mengamankan itu di DPR dengan kemampuan lobby. Tapi itu yang saya terangkan tadi, begitu trauma dibuka, pun hmm. Nafi Rawan langsung merasa Pancasila itu bukan satu Juni, bukan 18 Agustus, tapi hmm. peristiwa real bagi mereka itu 1 Oktober. Okay. Berarti enggak sakit lagi doang Pancasila. Hmm. Itu kira-kira pikiran aja begitu tuh. Hmm. Nah, inilah kalau main politik uh, berhitungnya itu, enggak pegang kartu truf, tiba-tiba call tinggi padahal enggak ada truf. Ya udah, digergaji aja dibawa, kan? hmm. <laughs> di bawah di, kan. Dibolongin lah tuh uh, keutuhan berpikir dari uh, PDIP yang dari Aldo bersemangat kan ini konsekuensinya panjang berarti BPIP lantang-lantung dong status yang nggak ada proteksi undang-undang gimana terus segala macam berarti nanti anggarannya bisa dibatalin lagi dong jadi hmm. yang terasa juga bukan cuma BPIP tapi uh, BPIP gajinya juga <laughs> bisa dipersoalkan lagi karena nggak ada proteksi undang-undang segala macam lah saya sih senang-senang aja karena politik akhirnya tumbuh di dalam Uh, yang dulu kita duga bahwa ini pasti akan terjadi internal struggle di dalam hmm, Kabinet. Hmm, Karena soal-soal yang remeh teme beginian nggak di situ, saya awas. Hmm. Artinya orang yang melihat kasus itu harus berdiri tengah-tengah. Ada PKI memang betul memberontak dan ada orang-orang yang dihukum tanpa diadili. Dan itu dua-duanya terjadi pada saat 65. Jadi memang yang saat itu yang berhadapan adalah mereka-mereka yang uh, dari kelompok PKI dan mereka-mereka kelompok dari dari Islam. Itu itu benturan-benturan itu terus akan berlangsung. Jadi kita melihat bahwa politik Indonesia itu ada variabel yang biasa disebut uh, tidak dimunculkan. Hmm. Tapi mesti diandaikan dia ada terus-menerus. Jadi situasinya sebetulnya... Statusnya variabel, tapi di dalam hal kalkulasi, dia ada konstanta. Mm -hmm. Jadi, soal 65, lima, soal uh, macem-macem, isu itu kan mestinya udah dianggap sebagai sesuatu yang udahlah jangan diganggu-ganggu ya begituan tuh. Mm -hmm. Tapi ini kan pertandingan dungu di antara kekuatan yang ingin mencari uh, isu baru untuk dijaminkan sebagai legacy nah kan kita bisa analisis apa, apa kepentingan PDIP mengajukan sesuatu yang kemudian akan membelah masyarakat hmm. ya satunya -satu kepentingannya adalah mengembalikan legasi Soekarno kan ya. karena nanti 2024 orang nggak ingat lagi tuh PDIP apa covid isunya kemana mana tuh hmm. terus uh, PDIP terlibat juga di dalam uh, penyusunan undang-undang uh, covid segala macam hmm. ada di dalam semua kebijakan tentu dia mau, mau naikkan satu satu isu yang bisa mengingatkan ura, o, ulang orang bahwa dia adalah e, partai pendiri bangsa tuh dengan cara yang e, ya yang agak tidak adalah itu. Ya. Ise ya, dorong sebetulnya PDIP untuk e, fight aja kan. Bukan Jadi, saya setuju dengan undang-undang itu, tapi prinsip memperjuangkan sesuatu. Lain kalau prinsip itu undang-undang teknis ya, PDIP boleh mundur. Loh ini ideologi PDIP itu Pancasila. Kalau dia mundur artinya orang anggap, kalau begitu apa yang khas pada PDIP? Kalau Soekarnoisme nggak bisa dia perjuangkan, lalu apa yang mau dia perjuangkan? Hmm. Jadi PDIP mesti dorong terus bahwa kami tetap akan uh, lakukan segala upaya. Karena Soekarnoisme itu berbekas di dalam batin dan dada semua banteng. kan Itu yang mesti dikeluarin kan? Hmm. Buat menguji apakah ada... Yang disebut patriotisme di dalam partai itu, tuh, gitu. Ini sekali lagi, ya, lepas dari soal saya setuju apa enggak sih, tapi saya mau e, berpikir dari dalam partai. Kalau saya, ketua partai PDIP, saya akan tegaskan, itu kami Sukarnois Memang, jadi kami akan perjuangan itu. Orang kaya bilang, "Lebih bag bagus mana jadi suka ROYCE, menjadi Indonesianis?" PDIP akan ketat mengatakan, "Harusnya ketat mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa dipisahkan dari nama Soekarno." Yang terjadi sekarang nggak ada satu kader PDIP yang berani ketak tampil di publik untuk ucapin itu. Hmm. Jadi moralnya udah jatuh sebetulnya masa banteng jatuh moral. Tanduknya <laughs> uh, creeping dong, Gak tajam lagi itu. Itu kira-kira. Oke.